Asli mirip Jepang asli. Uh, ini terbuat dari baja SUP09 Willis. Uh, dalam handle-nya itu dilapisi kulit ikan pari asli. Powder coating-nya diukir aksesorisnya dan catnya nya anti gores. Kekuatannya tebas paku rantai. Ketajamannya sayat plastik. Ini paling elegan dan paling bagus nih mirip pedang katana jepang walaupun produk lokal buatan karya anak bangsa indonesia ini Tá bom, Tá bom, vamos lá, bro. aman aku putus mantap